Mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam kehidupan sehari-hari Misalkan Seseorang Mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan men men meninggalkan atau memanjangkan jenggot Seseorang Mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam kehidupan sehari-hari Dengan memakai celana cingkrang Dengan harapan mendapatkan pahala Dan ganjaran di sisi Allah karena mengikuti nabi dan apa yang diajarkan oleh nabi SAW Maka beliau mengatakan seandainya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah dan beliau masih hidup saja, Allah tidak akan mengadap kaum kafir Quraisy dan orang-orang musyrikin sekitar bagaimana apabila yang dihidupkan adalah sunnah-sunnah Nabi SAW, ajaran-ajaran Nabi Wasallam, keimanan kepada Nabi, kecinta kepada Nabi SAW dalam mempraktekkan amalan-amalan dalam suatu hal, suatu dalam setiap kehidupan kita, maka tentunya tidak akan diazab oleh Allah Azza wa Azzam. Jawab kemudian yang terakhir, salah satu. Di antara solusi dari Agar musibah dan balat yang melanda negeri kita diampuni Atau diangkat oleh Allah Azza wa Jalla adalah Tentunya dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Karena tidaklah doa adalah senjata seorang muslim Maka berbanyaklah berdoa kita kepada Allah Azza wa Jalla Terutama mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di pagi hari yang berkah ini. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan mengangkat segala musibah yang ada di negeri kita. Inna Allah wa malaikatahu yushalluna 'ala an-nabiy. Ayuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala, ala ahli Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Majid. Allahumma ghfir bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al ahyaimin hum al amwat inna kasami umpari bumujibudawat pada anfusana wa ilm taufirlana wa wal walidina wa arhamhum kama ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لذ قطم إنك أنزل وهاق اللهم إنا Allahumma inna nas'alukal huda wa wal hafata wal gina Allahumma ngsur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin Allahumma ngsur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin wangsur mujahidina fi Filistin wa fi kulli makane wa taman Rabbana taqbal minna innaka antas sami'ul alim wa ta'alayna innaka antas tawabur rahim Rabbana atina fi dunya hasana wa fi akhirati hasana wa qina azab al-nar wassallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum. Ulun fakili semua ikhwan-ikhwan teman-teman kami yang telah berusaha mengadakan kegiatan sholat Id di stadion Kapuas ini mewakili dari Yayasan Atta Awun Kapuas, mewakili DKM Masjid An-Nur Kuala Kapuas, remaja Masjid Kapuas, Kapuas mengaji dan segenap tim-tim yang telah ber, tim-tim uh, uh, yang telah bekerja keras untuk terselenggaran kegiatan ini. Taqobbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1440 ke Hijriah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita semuanya sebagai orang yang fitri, fitrah, orang-orang yang suci dari dosa-dosa dan semua Allah Subhanahu semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat musibah-musibah yang melanda kita ini. Jazakumullahu khairan apabila dalam penyelenggaraan banyak kekurangan mohon khilaf, mohon ridha, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kembali kami mengimbau kepada para jemaah sekalian untuk membantu panitia memungut sampah terutama di sekitar kita sendiri terutama koran-koran bekas mohon bantuannya untuk dipungut dan dibuang di tempat sampah yang telah disiapkan oleh panitia sekali lagi mohon bantuan kepada para jemaah sekalian Membantu panitia memungut sampah di sekitarnya untuk dimasukkan di bak sampah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita sudah melaksanakan sholat id dengan baik. Ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kapuas. Dalam hal ini, Satgas penangan COVID-19 Kabupaten Kapuas kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada KONI Kabupaten Kapuas. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Polsekta Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.